Selamat datang kembali di Rambut Mi Ramalan buat kamu Minggu ini bareng saya Des dan saya Kapas Kratos nah, saya menggantikan diri Reza Ares nih kali oh, iya. ini iya Ares kebetulan sedang berhalangan <laughs> oke okay. kali ini kita nggak akan meramal hmm. kita nggak akan membaca spoiler hidup mereka yang ada uh, di zodiak oke okay. tapi kali ini kita bakal bahas karakteristik tiap zodiak ya yeah. kita kupas <laughs> jadi ada apa di balik e, sisi lain sifat-sifat yang hmm. punya zodiak ya? kan hmm. ya, mungkin semua orang punya zodiak iyalah <laughs> ya makanya kita kupas <laughs> oke okay. langsung aja yang pertama yang pertama ada Karpikron kali ini Karpikron kita akan coba lihat sisi lain kalian ya Karpikron ini menurut riset yang mendalam dari yang sudah kita lakukan mereka itu orangnya pendiam, rajin, dan ambisius materialistik tapi gengsinya d, suka memerintah dan juga suka memperalat orang lain jelas siapapun yang suka memerintah pasti dia suka memanfaatkan orang lain soalnya kan Capricorn itu kan dilambangin kambing jantan ya di sini kan iya. digambarin katanya kambing jantan selalu berkeinginan untuk mencapai dan mengusahakan sesuatu mereka orangnya ngotot ngotot, kolot, ngotot dan keras kepala sekali makanya Jadi, lambangnya kambing jantan kambing jantan, ya. kalau lambangnya pelut mereka licin <laughs> tapi di sini juga disebutin mereka itu waspada, gitu Enggak, itu sebenarnya enggak waspada. Cuma <tuk> waspada saja, mereka selalu khawatir dibalik uh, kekolotan mereka ini. Ada, ada lagi nih, asmara para Capricorn cenderung seksi dan tegur dalam hal percintaan dan hubungan. Iya, kalau seksi saya mengakui mereka juga seksi. Oke. Okay. Karena... Anda suka kambing. Enggak, kambing kan kambing kan identik enggak maksudnya karena kalau misalkan Judith ini kan dia cuma simbolik. Hewan-hewan hmm. ini enggak cuma mempresentasikan. Memangnya kalau kambing, mereka punya tandukan enggak? Enggak. Harus makan rumput kan nggak? Itu cuma sebuah ikon ya. Hmm. tapi dikatakan kalau si Car Carpikron ini juga pekerja keras ya. antara pekerja keras dan juga hidup yang kaku itu sama aja <laughs> dia, uh, kerja keras, kolot, hidup kaku itu sama ya? iya, jadi wah, pokoknya kayak gitu ya Carpikron ya ini valid nggak? Valid, karena Valid. ini benar-benar kita dapat data ini sudah beberapa beberapa tahun ke belakang kita riset. Oke, okay. oke, okay. oke, okay. okay. Kita diskusikan bahkan di forum kita diskusi data ini kita sampai berantem argumen kita. Oke, okay. nomor dua ada Aquarius si pembawa air ya. Yeah. Di sini itu disebutin kalau Aquarius itu punya sifat tenang, objektif, yang tidak memihak terus jenius, penuh ide, dan cepat mengerti ya. ya camkan ya, camkan ini, ini fakta, biasanya kan kita, saya sama Reza yang baca karena kebutuhan kami zodiak Aquarius tapi faktanya kamu juga membaca bahwa ini aquarius, aquarius itu positif semua oke, oke, oke kita bacain, kita jabarin ya iya, camkan ya, camkan para Aquarius itu bersifat progresif, inovatif, dan penuh gagasan berarti dia tuh eh, banyak hal yang bisa dilakukan sama Aquarius ternyata ya iya banyak gagasan-gagasan yang memang membangun untuk disampaikan. Kalaunya cuma bacot aja sih, kalau disuruh kerja juga nggak mau juga. <SILENCIO> Karena kebanyakan Aquarius itu memang kadang yaitu malas bekerja, tapi banyak ura-uranya. Oke. Okay. Tamkan Tamkan <laughs> ya, tamkan Itu akwarius itu sebenarnya Tapi... Buat Asmara nih, kaum aquarius itu tarik, tertarik pada pasangan yang apa, memiliki kepandaian <laughs> Kalau nah. anda nggak pandai, nggak minat berarti? Ya, saya sebagai perwakilan aquarius di seluruh dunia mm -hmm. Kan nggak mungkin cari istri yang kurang berwawasan, mohon maaf ya bukan <laughs> Belum berwawasan Ya karena kan untuk menjadi ibu, dia adalah sekolah buat anak-anaknya yang utama Oke, okay. mm -hmm. luar biasa jawabannya Walaupun aquariusnya agak prengsek juga, kan <laughs> ibunya baik itu real terus gani nih Uh, dia tuh berjiwa patriot tapi dia tuh gemar mengumpulkan barang-barang yang membuat orang menjulukinya adalah gudang tikus. Mungkin itu itu saya saya akui ya okay. karena akuarium itu kan kolektor sebenarnya. Oh kolektor. bahasa. biasa. Gudang tikus itu yang bahasa yang diciptakan oleh mereka yang nggak suka sama akuarium. Budang tikus nggak apa-apa lah. Itu memang faktanya kayak gitu. Kolektor hmm. ya. Oke okay, langsung aja ke zodiak ketiga. Zodiak ketiga itu ikan. Bisa <laughs> Mereka memiliki sisi manusiawi yang besar penuh cinta praktis dan juga mahayal Dia sosok yang penuh dengan pesona sebenarnya bisa hmm. Dan juga punya selera humor yang cukup baik apabila berhadapan dengan orang lain. <coughs> dia senang berbraw. Tapi saya nggak sih itu gampang stres kalau menjalani rutinitas yang gitu-gitu aja. Ya lemah berarti. Karena kan memang kebanyakan orang yang humor ini seharusnya nah ini ini fakta yang sebenarnya sudah beredar ya. Coba hmm. so, cek di tongkrongan kalian siapa yang tertawanya paling keras. Dia pasti yang paling tertekan saat itu hidupnya. Okay. nah untuk asmara si biasanya ini cenderung menjadi pasangan yang uh, penuh gairah pasangan iya yeah. <laughs> jadi buat kalian yang mencari sesuatu uh, mencari pacar pasar yang andal di apa andal di maksudnya bisa <laughs> lihat picet oke okay, okay. gairahnya bisa di ini nggak pandai nggak masalah yang penting bergairah iya yeah. gitu kan ya kalau menurut uh, apa ikonnya ini kan dia ikan, uh. ikan kan ya ikan lah ya <laughs> pandai buat gak, gairah ya gak celah ada Aries, dilambangkan sebagai domba jantan ya, mirip sama Capricorn iya yeah. Di sini disebutkan kalau Aries itu punya sifat agresif, energik, impulsif, berjiwa pemimpin, tidak sabaran egois, dan cepat emosi Jelak, jeleknya paling iya jelek semua sebenarnya tapi tapi ada loh, ada yang Aries yang dia itu pas kalau misalkan di dalam satu regu kelompok, karena kan yang di dalam satu kelompok ini perlu adanya yang namanya leader, nah, pemimpin, ini jadi baik di situ. Oh, Aries itu disebutkan di sini pemimpin zodiak zodiak yang lainnya. Iya pemimpin dari zodiak zodiak yang lain. Si zodiak uh, apa namanya? Aries. Arias Aries ini dia lebih cepat di penerbitan dan juga dunia hiburan. Jadi dia uh, sosok penghibur. Ya, menghibur. Iya <laughs> ya, menghibur. Iya. Iya menghibur. <laughs> Makanya dalam konotasi yang baik ya, bukan bukan okay. uh, apa namanya penghibur di. Warung-warung yang gelap dan remang-remang. <tuh> <tuh> tapi kebanyakan dari mereka sukses berkat sikap mereka yang pantang menyerah. Itu benar nggak? Benar, itu valid. Walaupun banyak negatifnya, tapi ada sisi baik juga. Karena kan si Piches, eh, si apa? Si Arias. Si Arias ini dia pantang, pantang <tuh> menyerah. <laughs> Oke, sifat pantang menyerah ini sangat bagus untuk diterapkan seluruh seluruh sebenarnya. Oke, selanjutnya ada Taurus. Tahu-tahu nggak diurus? Di sini banteng ya. Oke, okay. ya, okay, banteng. Yeah. Di sini tuh Taurus dikatakan kalau Taurus itu punya sifat keras kepala, materialistis, pasif, ramah dan sabar, praktis dan setia, dan memiliki jiwa toleransi. Tapi dari sifatnya itu udah agak ambigu gitu loh nggak berapa tabrakan, iya. di sini e, keras kepala tapi ramah dan sabar. Nah ini perlu ditanyakan sama taurus-taurus. Kalian perlu tegas dalam menentukan sikap ya, jangan jangan maksudnya kalau punya karakteristik itu yang jelas dengan motivasi mm -hmm. ada tegas tapi ada tadi apa? Ramah dan ramah dan ini sabar. sabar gimana susah kita ini Oke, okay, Taurus adalah simbol kepastian dan kehendak yang kuat. Berarti dia kayak capricorn lagi lagi lagi kayak capricorn yang wap, yang dia hewan, kaki capricorn oh, iya, hewan kaki empat mirip capricorn. Iya, hewan kaki empat memang kayak gitu semua. Eh, punya kemauan keras dan pantang menyerah. Nah, kalau misalkan Taurus ini jadi cewek sebagai, dijadikan kamu sebagai pacar buat kaum-kaum anak Adam. Anda membutuhkan suasana romantis seperti ikan membutuhkan air. Manja sekali berarti. Harus ada air. Kalau misalkan dia ibaratkan ikan, dia harus ada air. Oh, Ini kan kalau misalkan... Ya kan emang ikan hidupnya di air? Iya berarti itu bukan, itu kebutuhan ya berarti kebutuhan hmm, oke okay. kalau mau mencani cewek Taurus kamu harus sabar dan menyediakan kebutuhan mereka gitu berarti ya oke okay, dan buat cewek jika cowok anda Taurus usahakan anda selalu tampil menarik untuk kencan yuk lagian siapa yang mau kencan dengan suasana yang membosankan itu-itu aja oke, okay. kan? soalnya si Taurus itu memiliki gaya yang baik dan selalu menghargai usaha anda untuk melakukan itu maksudnya uh, dandan lah, dandan lah uh, si Taurus itu karakter yang uh, mengapresiasi usaha cara-cara buat dandan gitu, loh. Mm -hmm. Berarti selera Taurus tuh tinggi, loh. tinggi estetik juga. Dia pandai melihat keindahan dari penampilan yang disampaikan pasangannya. Oke, okay. untuk yang berikutnya, kita langsung berikutnya aja. <laughs> Ada Cancer, Cancer, Simbolnya Suasana hati tidak menentu, sentimental, setiap penuh perhatian, sulit memaafkan, dan juga memiliki daya ingat yang kuat. Ah, oh, tidak juga, tapi pendendam juga ya kan dia ingat kesalahan temennya mm -hmm. jadi dendam itu akhirnya nah itu yang perlu diperbaiki untuk seluruh seluruh nah, ayo tinggal dong, dong, ding -dong <laughs> cancer. <Untuk> seluruh cancer <laughs> jangan kamu coba terus mengingat kesalahan orang lain mm. karena maafkan akan melepas hormon-hormon positif dari dalam tubuh hormon <laughs> hormon untuk melepaskan segala beban lagi-lagi oh, jangan diingat kesalahan orang lain itu enggak hmm. baik. Hmm. Karena orang yang kuat adalah orang yang mampu memaafkan dan orang yang berani adalah orang yang mampu meminta maaf lebih dulu. Ya benar tepat sekali itu. Kalau di perihal asmara cancer ini dia paling tertarik sama uh, hal-hal yang berbau kecantikan. Mereka juga mendapatkan kecerdasan di, di dalam kecantikan menurut cancer mungkin cantik itu cerdas. Oke, okay. tapi karakter si Cancer ini cocok jadi pemimpin. Soalnya dia tuh punya intuisi uh -huh. yang kuat dan dapat mengetahui pikiran-pikiran dan perasaan yang ada pada orang-orang yang dijumpai. Jadi tuh dia pandai menentukan sikap kalau di uh, dari sini kesimpulannya. Hmm. Dia pandai menentukan sikap, terus juga baca situasi juga dia lebih pandai. Jadi dia nggak mungkin salah salah penempatan. kalau lagi orang jadi dia malah ngelawak gitu kan. Oh, iya, itu itu kontras, kontras itu. sekali. Yeah misalkan di sisi jahat dia akan jadi jahat, di sisi baik dia akan jadi baik gitu. Oke okay. okay, ya, benar benar. Soalnya kan dia tahu, tahu pasti ya pikiran orang. Jadi iya. gimana cara menyakiti orang ini? Nah, si si kanker tahu banget nih, tahu pasti nih cara menyakiti orang. So nah, sisi sisi lain dari cancer ini dia penuh pribadi yang ini apa namanya? mendambakan kerapian dan kebersihan. Cleaning service sangat cocok buat kalian. Kalau misalkan nggak mau jadi cleaning service, silakan uh, desainer ya. Yo, desainer bisa, pegawai KPK juga bisa. Oke. Okay. Bersih dari koruptor itu cita Oh, gila luar biasa sekali bersih dari koruptor Cinta kebersihan Oke, Dan ini tuh, uh, si di sini dikatakan kalau Pisces itu, eh, kok Pisces? Cancer. cancer, Cancer suka menghabiskan waktu di rumah, berkumpul bersama keluarga, dan membuat pizza bersama orang-orang yang disayang Karena siapa yang gak suka pizza gitu? berarti kalian itu lebih suka menyendiri, enggak Maksudnya gak uh, terlalu suka keramaian, ya? hmm, lebih suka mengembul di keluarga ya? Iya, lebih suka lebih nyaman keluarga. sama keluarga. Berikutnya ada si Leo, Leo Raja Singa. Singa ini kan dia identik dengan apa namanya, kewibawaan, hmm, pemimpin, pemimpin dan hal-hal yang berbauin kebijaksanaan tapi kita cek apakah Leo ini sama dengan ikonik singanya oke okay. si Leo ini dia suka memimpin dermawan murhati penuh gaya aristotek aristoteles aristokratik aristokratik congkak percaya diri tinggi oke okay. pede aja bawahnya ya berarti Leo ini pede pede aja aristoteles aristokratik kalau tadi si sironi ini dia sebagai pemimpin hmm. nah kalau silios sebagai anggota kerajaan anggota kerajaannya mereka yang bekerja giat dalam susunan organisasi dan pandai membagi tugas nah rencana mereka jarang terdengar namun selalu menakjubkan melaksanakan rencana itu daripada menyampaikan rencananya oke okay. mungkin ya mungkin kalau silio leo ini kalau jadi orang kalau orang yang berjodiak leo maksudnya <laughs> orang yang berjodiak leo ini ketika punya satu rencana penyampaiannya itu konyol-konyol tapi hmm. ternyata waktu dikerjakan, oh ternyata bagus untuk, okay. untuk kemaslahatan bersama. tadi sebenarnya uh, praktisi ya seorang praktisi, ya, praktisi, bukan teoritis. Dan mereka itu dikatakan memiliki keberanian dan tidak pernah berbuat curang. Oh, Anda sangat sportif, Leo. Mempunyai pembawaan diri yang mengagumkan sehingga menarik perhatian banyak orang. Kaper Anda. Saper ya jadi sorotan orang-orang hmm. ya. di sini juga Leo dikatakan suka melakukan perbuatan yang besar dan terkenal dengan kedermawaannya. Bener-bener bagus. bagus. Dia uh, melakukan hal besar dan dermawan berarti Anda suka bagi-bagi gitu. Iya. Yeah. Cuma sekali lagi jangan jadikan itu sebagai sifat congkak, jangan dipamerin, jangan sombong, jangan ria. Yeah. Karena itu haram dalam agama kita pun kalau misalkan beramal ya jangan di posting di media sosial di video story karena ya percuma gitu loh bahkan orang yang lihat tuh nggak wih kamu suka beramal nggak iya. malah I, i, contoh, i, giveaway. I, i. contoh giveaway, contoh via YouTube ya gitu. demi follower dan subscriber dan, yeah. nah untuk pria asmara Leo ini suka membanggakan dirinya sebagai pecinta yang hangat jangan kayak gitu Leo yang bisa menilai kamu pecinta yang hangat atau enggak itu pasangan uh -uh. bukan diri kita sendiri jangan mele-beli kita bahwa diri kita itu sebagai orang yang hangat gitu ya? iya, boleh jangan melebeli uh -huh. diri kita, kita adalah orang yang baik juga nggak boleh oke okay. ya yang penting kita melakukan hal-hal yang positif juga masalah uh -huh. penilaian biar orang lain terus, jika pacar anda seorang cewek Leo uh -huh. berarti uh, beruntung buat cowok yang punya pacar Leo ya? Yeah. soalnya cewek Leo itu biasanya cerdas, berani dan menantang, kemanapun anda pergi, orang akan memperhatikan anda, berarti anda bakal jadi pusat perhatian. Di sini pasangan serasi untuk Leo adalah Aquarius. Oke. Okay. Karena tadi kan sudah disebutkan kalau Aquarius tipe-tipenya yang cerdas, hmm. berani, dan menantang Ternyata ini ada di Leo. Oke. Okay. Selamat buat pasangan Aquarius dan Leo ya. Anda uh, kemungkinan besar langgeng ya? Alangkah juga karena masih ada weton. <laughs> Ingat ya, masih ada weton. Kalau kalian sudah serasi, tapi wetonnya nggak cocok bersumbernya. Uh, serasi menurut zodiak belum tentu juga serasi menurut weton ya. Iya, selanjutnya ada Scorpio. Kalau di sini kan, kalau itu dia gambarkan uh, serangga yang menjijikan dan menakutkan ya. Iya, tapi bisa menyengat juga. Ya, kan, gara -gara iya, kan gara-gara itu menakutkan ya. Iya, oke di sini itu disebutkan kalau si, kalau eh, kalau si Scorpio <laughs> itu panjang akal, pendiam pendendam gigih dan tekun. berarti dia suka dendam ke orang, tahu-tahu nyantet ya, gitu. Iya. Mungkin, perlu, mungkin perlu diwaspadai buat Scorpio ini karena ya orangnya pendendam, mungkin perlu dikurangi lagi ya hmm. karena pendendam ini nggak baik. Dendam hanya akan membawa kerusakan. Ya. Di sini sebutkan kalau para Scorpio merupakan orang yang giat, emosional dan posesif. Hmm. jadi orang emosional tuh nggak salah sebenarnya asal salah. jangan berlebihan yang jadi masalah adalah e, di sini posesif kalau kamu terlalu posesif terhadap apapun entah pasangan entah keluarga itu sebenarnya nggak baik karena orang yang kamu posesifin tuh merasa tertekan dan nggak nyaman gitu loh iya karena kan setiap orang butuh ruang-ruangnya hmm. pribadi jadi nggak mungkin laki-laki jangan ini jangan itu nggak boleh ini nggak boleh itu juga Nanti malah yang kamu posesifin ini malah merasa nggak nyaman, malah menjauh nanti. Uh -uh. Nah kalau misalkan Scorpio ini jadi pacar yang cewek, kamu adalah penggoda yang seksi, Dung. mampu memancarkan pesona dan kecerdasan. Nah kalau misalkan kamu punya pacar yang apa namanya, dari zodiak Scorpio, kalau ini pacarnya cewek, Anda beruntung. Dan juga sial, karena si Scorpio cewek ini dia pandai menggoda, oh yeah. perlu was-was untuk pasang pasangannya Scorpio ya mm. makin cantik Scorpio, semakin tinggi kemampuan menggodanya mm -mm. Percaya nggak ada kabar, atau di Bali dapat uang 80 juta kan? Iya yeah. Bahaya juga kalau gitu Kan itu freelance dari Scorpio Relax. kerja sampingan ya mas Oke okay, oke okay, oke okay. tapi sebagai teman Anda tuh bakal bener-bener hidup soalnya si Scorpio tuh punya sifat yang tadi ya teman yang menyenangkan dan menikmati percakapan mendalam terutama gosip Iya berarti obrolannya nggak produktif ya gosip nggak hmm, ada gibah nggak rame kalau menurut Scorpio lagi-lagi hmm, kalau misalkan di tongkrongan yang diobrolin gosip gosip gosip Gosip rumah tangga orang, rumah tangga artis-artis besar, mm -mm. atau yang sedang tren hari ini. Pesan buat kalian jangan suka gosip barang teman-teman, karena kalau kalian pergi, kalian yang bakal diomongin. Nah Bukan ya lanjut. ada game ini, si kembar ini maksudnya si kembar, hewan kembar atau? kombinikan <gum> emang lambangnya kembar manusia tapi manusia, yeah. bukan hewan kalau hewan kembar kan semua hewan juga sama kan? Yeah. ikan sama ikan aja sama-sama pakai ikan oke okay, lanjut ke game ini game ini punya sifat yang lintah, pandai berbicara, tidak stabilan mudah berubah-ubah, mudah gugup dan sangat peka. Game ini merupakan simbol kecerdasan, memiliki banyak akal, komunikasi dan bahasa sangat penting bagi mereka. Jadi mereka tuh supel lah, yeah. mudah berkaul, punya banyak teman tapi dia tidak stabil berarti gampang sensian dong kadang hari ini seneng tahu-tahu sedih tahu-tahu emosi dan mudah berubah-ubah dan mudah gugup berarti Anda nggak pede kalau ngomong di depan orang banyak apalagi orang baru nah ini kontras sama sama karakternya sendiri jadi hmm. karakternya sendiri dimatikan karakternya sendiri hmm. pusing kan akhirnya <laughs> karena di di siapa ke tim ini dia pandai bicara cuma sensi mm -mm sudah pandai ngomong tapi sensitif tapi nggak percaya diri kalau misalkan dia ngobrol di banyak orang. Uh, dia mudah gugup. Berarti si gaming itu kayak ibarnya lebih nyaman ngomong banyak orang tapi semuanya kenal. Iya, semuanya kenal. Lebih mungkin lebih enak lagi kalau ngobrol sendiri, self-healing. Oh, ada loh istilahnya self-healing. Di iya, dia ngobrol uh, belajar menerima kesalahan diri sendiri ya. Hmm, melakukan uh, apa? muhasabah. Apa namanya? intervensi diri oke muhasabah benar tapi mereka biasanya menikmati hidup dan mereka jarang melihat kembali ke belakang berarti mereka fokus ke depan spion ditutup ini berarti orang yang uh, apa namanya punya nilai positif dan uh, apa namanya negatif juga iya iya maksudnya <laughs> dia memiliki positif terhadap pandangan hidup ke depan soalnya dia enggak mau terlalu terlalu sedih kepada kejadian yang ke belakang gitu loh iya ya walaupun faktanya kita tidak bisa melupakan masa lalu tapi di Bawa dengan baik oleh si Kimin ini. Mm. Dia fokus pada hari esok daripada harus meratapi hari, hari kemarin. kemarin. Nah, untuk perihal Asmara. Oke. Okay. Gemini ini kalau misalkan nggak bisa diikuti secara pola pikirnya, mereka akan kehilangan pasangannya. Oke. Okay. si pasangan Gemini ini harus menyetuelkan pola pikir Gemininya. Polot ya sebenarnya. Ya, kolot. Dia ya, egonya gede juga, tapi ada satu kunci ya untuk memenangkan Gemini Kalau misalnya Gemini mempunyai perubahan sikap, kunci menenangkan hatinya adalah dengan menggunakan kemampuan berkomunikasi yang baik. Aku ada tips nih. Kalau pasangan Anda itu cewek dan itu Gemini, lagi ngambak bawain sebelah Itu manjur sekali. Itu bisa untuk menanakan semua. Tapi kalau cowok anda adalah seorang gemini, buat cewek nih ya, hmm. belajarlah berpikir mandiri. Ia suka bermain kata-kata dengan anda, jadi baiknya anda harus tahu menanggapinya setiap harus harus menanggapinya setiap saat. dua pelipet banget. Walaupun tidak terlalu terfokus secara fisik, tapi ia tetap adalah orang yang suka merayu dan dikelilingi cewek. Hati-hati nih buat cewek-cewek hmm. yang punya cowok gemini dan janganlah malu untuk jual mahal. Semakin ganteng cowok kalian makin was was hati kalian berarti ya hmm, berarti kayak Scorpio kalau Scorpio pasangan sama Gemini hancur Iya, rumah tangganya nggak baik-baik aja. Oke, okay, selanjutnya ada Virgo. Di sini Virgo dikatakan sebagai orang yang praktis, analitis, kritis, berkepala dingin, dan logis. Rajin serta sederhana. Luar biasa. Mantap ya. Hmm. Saya suka yang berkepala dingin dan logis ini. Jadi nggak, nggak udah emosinya. Kepalanya ketempelan AC. <laughs> <laughs> yeah. Dingin ya. Kalau kita taruh buah-buahan biar awet kan di kepalanya aja <laughs> gitu kan. <laughs> <laughs> Kalau misalkan mau bikin es serut kan kepalanya aja digesek gesek ke ini ya. Dia adalah penganalisa yang baik dan pengurus organisasi yang handal. Oke, okay, jadi Tigo itu banyak suka menganalisa ya. Yeah. Oke, okay. suka menganalisa dan pengurus organisasi yang handal dan dia berarti cocok di pemerintahan. Pemerintahan di tim-tim itu -tim mungkin tim-tim yang membutuhkan kerja sama tim. Heeh. KPK, KPK, terus mereka ingin segala sesuatunya dikerjakan dengan sempurna Berarti Virgo adalah seorang yang perfeksionis Ini bagus, sebenarnya bagus hmm. Tapi di sini juga harus garis bawahi Jangan memaksakan kehendak Soalnya orang ambisius kadang dia gak peduli sama nasib orang lain Yang penting tujuannya tercapai hmm. Mau orang lain susah, payah ya, urusan pokoknya yang dia lebih enak duluan Dia gitu. hmm. ya, kadang seperti itu Nah yang disukai oleh para Virgo ini Dia memecahkan masalah yang rumit Dan menyelesaikan pekerjaan yang tepat waktu Pegawai LBH pantas. <tuk> Buat virgo, -Virgo jadi buka WLBH itu cocok sekali. Soalnya dia pemecah masalah ya, pemecah masalah. Dan dia juga uh, orang yang uh, berakal panjang. Jadi dia paling akal panjang Iya, <laughs> <itu. laughs> akalnya panjang, berarti mikirnya juga panjang. Oke. Kemampuan terbaik dari Virgo ini dia suka mengatur proyek, memenuhi deadline, terus menjauhi masalah dan tetap. Lo, ini kontras lagi, malah menjauhi masalah ya, hmm. dan tetap memandang ke depan ketika semua orang kebingungan. Masalah itu jadikan tantangan, obstacle. Kalau kamu punya pasar Virgo ya, cewek Virgo cenderung praktis, jujur dan mengharapkan standar tinggi dari cowok mereka kalau kamu gembel dan miskin yang mundur aja ya susah <laughs> nanti kamu Virgo selernya terlalu tinggi, iya, terlalu jadi tinggi. dia nggak mau kata-kata rayuan yang penting perbuatan kalau iya, jadi ya udah beliin coklat sebelah boneka tapi kalau buat cewek ceweknya kalau yang punya cowok Virgo jangan memainkan permainan emosional dengan dia sebagaimanapun anda bosan ia lebih suka menggunakan otaknya bukan hatinya selanjutnya ada Libra yang mempunyai uh, lambang timbangan harusnya dia tuh sebagai orang yang adil ya yang adil, timbangan. Hmm. tapi di sini disebutkan malah sifatnya itu penuh keraguan, bimbang, adil tapi bermuka dua, hmm. memiliki naluri yang kuat dan mempesona. Ini tuh sebenarnya dari sifat aja tuh udah bikin kita bingung gitu loh. Iya. Anda adil tapi bermuka dua. Penuh misteri ya buat buat Libra Libra ini. Untuk urusan asmara, Libra akan mengerjakan apa saja demi memuaskan pasangannya. Mereka tertarik pada individu yang cantik dan tampan soalnya di sini juga Libra disebutkan biasanya itu uh, berparas menawan sulit hmm. ditebak dan memiliki intelijensi yang tinggi hmm. berarti udah perfect secara otak secara fisik kalau misalkan kamu mengidolak, memimpikan pasangan yang sempurna pasti dia akan memimpikan pasangan yang sempurna lagi hmm. untuk tentu kalian itu jadi idamannya juga hmm, jadi uh, ini banyak kasarannya kalian itu harus pintar-pintar ngaca gitu pintar-pintar hmm, interaksi diri ya untuk kemampuan dari si siapa Libra ini dia akan mampu menyelesaikan masalah itu dengan pasangan ataupun teman dan berusaha melihat kedua sisi mereka objektif juga berarti di si Libra hmm. ini ya Yang uh, nggak maksain pendapat pribadinya hmm. kalau buat cewek uh, yang punya pacar cowok Libra ya yeah. Anda dapat mengharapkan bahwa ia akan menjadi pendengar yang baik, tetapi beri dia kesempatan untuk mengungkapkan apa yang dia pikirkan. Jadi kalau cowok curhat ke cowok yang libar, jangan tercoos mulu. Oh iya. Kasih kesempatan si cowok buat nanggepin. Iya kasih minimal rumah... cerita balik lah ya. Iya kasih kasih biar dia biarkan dia untuk merespon curhatan kita gitu. Hmm. Gak cuma kita mau didengar, tapi kan gantian dia juga pengen didengar juga. Hmm. Tapi kalau buat cowok yang punya pacar cewek libra, cewek libra, anda suka menjadi bagian dari pasangan dan akan mencoba menjaga hubungan tetap nyaman dan tenang. Sebenarnya ini yang di, uh, yang diberikan para cowok tuh sebenarnya kayak gini, rata-rata sama. Inubuahnya hmm. tenang, nggak ribet, santai, relax gitu ya. Hmm. Kalau ada apa-apa, ya bu, ngomong aja, nggak hmm. usah pakai kode ketuan. Hmm. Soalnya cowok tuh lebih berpikir uh, santai sebenarnya, ya. lebih. lebih simple, ya, kompleks ah, simple, simpel enggak kompleks kalau simple ya enggak kompleks kalau kompleks perumahan berarti ya iya yeah. <laughs> jadi buat buat cowok-cowok uh, yang berzodiak libra ya jangan-jangan inilah pakai oh, oh, memperkeruh, oh, mempersulit uh, keadaan uh. dengan memutar balikan hal yang sebenarnya disampaikan lebih gampang oke okay. lalu zodiak yang terakhir Sagittarius yang disini dilambangkan pemanah berarti dia jago nembak <laughs> di sini disebutkan bahwa kalau dia itu harusnya kamu oh ya yeah disebutkan bahwa harusnya saya berjiwa petualang pandai suka kebebasan mandiri dan juga berjiwa pandai. petualang pandai berjiwa petualang pandai berjiwa petualang koma harusnya ada komanya ya. Hmm. pandai berdiplomasi dan juga berpandangan luas pandai berdiplomasi berarti dia sering nego dong ya negosiasi ya pantas buat uh, ini apa namanya jubir jubir humas admin shop <laughs> nah untuk mereka yang berjiwa kita harus ini memang dari sisi manapun dia adalah seorang pemula yang pandai membawa diri untuk bersedia menolong orang lain. Oke, okay, berarti dia punya jiwa sosial yang lumayan tinggi dong kalau bisa yeah. uh, menolong gitu. Semoga bukan sosial media aja ya, Oke okay. sosial realita maksudnya. Oke, oke, benar. Jadi nggak cuma omongan. Like for help gitu. Iya, yeah, like for help. Terus apa namanya membela temennya yang lebih boleh di, bully, di komentar, kan itu cuma apabila ya di dunia nyata aja. Oke, ya, jadi lebih lebih uh, diharapkan buat Sagittarius itu lebih berkontrol secara nyata ya daripada hmm. secara dunia maya itu maksudnya. Ya kalau dunia maya aja belajar ya, berarti ya. Nah, untuk urusan asmara, para Zodiac Sagittarius ini tidak suka komitmen. Mereka takut terikat dan kehilangan kebebasannya. Oke, jadi emang uh, jadi momok besar ya yeah. soal keterikatan bagi Sagittarius. Okay. Sebenarnya kalau menurutku sih nggak harus seperti itu. Kalian, hmm. Kalau kalau semakin dewasa kita semakin tua lah, semakin matang kita tuh mau nggak harus komitmen entah yeah. itu ikatan terhadap pekerjaan pasangan atau ikatan-ikatan yang lain iya yeah, karena ada satu tanggung jawab yang harus kita pegang di situ mm -hmm. jadi jangan cuma main-main terus buat dia Sagitarius ya oke okay, buat pacar cewek bila cewek anda itu adalah seorang sag Sagitarius anda selalu penuh tawa Menggoda cowok anda dan kehausan anda akan petualangan. Ia akan menghargai kepribadian anda yang membumi dan mencintai dengan setulus hati. Oke, okay. memang rata-rata cowok Sagittarius itu lebih mudah ngebanyol. lebih. <laughs> Tapi gara-gara ini cowok Sagittarius itu dianggapnya nggak bisa serius gitu. Iya. Padahal iya. <laughs> Padahal iya, mereka bercanda aja ya. Hmm. Tapi kalau zodiak gitaris yang cowok, mereka gemar petualang dan cenderung sombing. Sombong. Sombong ya sorry tipe dia menyukai ke mereka menyukai bepergian dan menginginkan anda untuk menyertainya dalam petualangannya jadi kalau misalkan pacar kamu cowok seorang cowok Sagittarius temanilah dia berjuang dari bawah terutama ketika dia ingin pertama ke alam liar ya coba Dukunglah si cowok kalian itu. Ditemenin, ditemenin. Ya kalau perlu ditemenin. Oke itu adalah zodiak terakhir. Jadi kita udah bacain uh, karakteristik uh, dua, dari 12 zodiak yang mungkin bakal jadi acuan kalian buat mencari pasangan, mencari temen, hmm. atau bahkan mencari tempat kerja. Bisa juga untuk memahami orang-orang yang sedang kalian fokuskan. Hmm. Nah, <laughs> tapi ingat ya, kita kan cuma menyampaikan. Kita nggak seratus hmm. 100% kalian buat percaya. Hmm. Kalian bisa memfilter sendiri apa yang kita katakan Apakah itu cocok dengan kalian, apakah bisa, uh, kalian bisa mempercayai omongan kita Misalkan ada beberapa karakter yang memang cocok ya coba tulis di komentar mm -mm, Oke, okay. itu kita uh, mengharap banget ya buat kalian uh, kontribusi <laughs> yeah. Ngasih feedback lah, oke okay. Oke, okay, saya Mungkin segitu aja ya, mm. saya Ados Ades. Saya Gabas Kratos Jangan lupa bernafas Sampai jumpa di video kita berikutnya, dadah